Sampai kameranya jatuh, sih. Halo, guys! Kembali bersama aku, Rabbit. jadi, guys, kita di sini uh, akan menjelaskan tentang apa itu sih, tentang rapid. Jadi, rapid itu adalah kecepatan, kecepatan ya, kecepatan. Kalian tau lah, kecepatan yang fast itu, uh, Nah, bayangkan ya, bentar. Jadi, misalnya kalian nonton video nih, kalian jadi first. Nah, terus habis itu, setelah beberapa menit, misalnya cuman lewat 2 menit, tiba-tiba udah ada 58 yang nonton gitu loh. Itu namanya rapid. Itu yang kedua, kita bakal menjelaskan tentang hmm, kalian tahu E, kita bakal menjelaskan tentang e, apa itu sih? yang namanya e, logic, geologic, logic e, apa sih yang namanya youtube atau per-youtuber jadi kita bakal bahas yang pertama itu youtube biasa untuk youtube, jadi penjelasan tentang youtube dan yang kedua cara gimana mendapatkan subscriber Nah, yang pertama-tama uh, itu tentang Youtube. Youtube adalah media sosial, termasuk media sosial, yang diciptakan 24 April 2005. Kayaknya sih itu ya, kayaknya. Video pertama dikirim oleh pembuatnya sendiri, Jawet, yang yang diproduksi tahun 24 24 April 2005 Pas pada Pas pada Pembuatannya uh, Terus habis itu Yang kedua emblem eh, yang kedua sih uh, Youtube Juga punya forum komunitas ini nah, misalnya kalian sudah mempunyai 10.000 subscriber Fitur komunitas Akan hadir m habis itu Oh my god e, habis itu um, YouTube itu adalah media sosial pertama dengan website yang menampilkan video berdurasi panjang kalau misalnya kayak Facebook kan juga menampilkan video kan tapi mereka itu, oh, biasanya durasinya itu pendek-pendek kadang-kadang 23 detik, 1 menit, 3 menit begitu kan nah, kalau youtube ini bisa aja 18 menit 10 menit, 14 menit bisa aja 30 berapa gitu 35 menit seperti youtube Rewind tahun 2019 minecraft animasi saja kan itu kita bakal skip dulu untuk pembuatnya yang boleh aja. Nah, jadi untuk mendapatkan subscriber tempat pertama, pertama peraturannya saja ya. Aku bakal jelasin peraturan saja. Yang pertama, e, kalau misalnya nama kalian, nama YouTube kalian itu enggak sesuai dengan e, maksudnya yang suka dibilangin orang Tahu yang udah punya orang yang banyak subscribernya, kalian akan mendapatkan subscriber jelek atau sedikit, bang. Cuman kayak satu persen doang yang nonton dari kalian subscribe. Jadi, yang paling banyak itu tidak di-subscribe. Nah, jadi kalau misalnya kalian pakai nama sendiri, kalian bisa dapet subscriber pertama. Satu-satu itu subscriber yang paling berharga, loh kalian gak tau aja daripada nggak dapat subscriber sama sekali lebih mendingan satu kan satu subscriber ya kan nah itu situ uh, uh, terus yang kedua kalian harus join uh, kalau misalnya kalian kalian udah pakai itu joinlah dari kalau maksudnya dari dari ga bisa yang itu joinlah dengan tanggal yang sangat lama, maksudnya sangat lama itu jangan jangan mundur dari tahun 2005 gitu loh, kan main kan YouTube itu diciptakan tahun 2005 kan, nah jadinya jangan lewat dari 2005 gitu, lebih itu apa lagi? Ya, kayaknya cuma itu doang Ya, itu cuma doang Itu doang, jadi Terima kasih untuk menonton video ini But Bye So, lompat-lompat